Kerambit berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, terkenal sebagai senjata bertempur di Asia Tenggara dan juga di dunia barat. Dengan mereka bilah yang melengkung seperti bulan sabit ataupun melengkung siku dengan lubang gagang yang berbentuk cincin, ramai pereka bilah mengambil intipati kerambit dengan memberi sentuhan yang moden. Apa kabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Black Links Folding Karambit adalah pisau lipat yang menarik dari With Armor dengan gaya reka bentuk bilah tactical dan melengkung seperti kerambit cakar harimau di dalam bentuk interpretasi kerambit lipat. Dengan panjang keseluruhan karambit 20 cm dan panjang mata bilah 7 cm panjang hulu gagang dan juga apabila bilah tertutup 13 cm dengan badan bilah setebal 1.3 cm ketebalan mata bilah 0.4 cm dengan berat keseluruhannya 155 gram Mata bila diperbuat daripada besi 440C dan disepuh ke tahap 58 ke 59 HRC dengan kemasan satin. Mata bilah mempunyai dua asahan serong yang sangat menarik Ia diasah untuk melakukan dua fungsi. Yang pertama, untuk menghiris dan memotong dan yang kedua, untuk mengukir dan meraut. Dan pada atas muka mata bilah pula terdapat lurah yang beralur. Yang luar biasa pada mata bilah adalah pada pertemuan antara dua asahan untuk kita membuat potongan secara menarik di situ. Dengan kukuran dedagu pada tulang belakang, bilah dipegang mampat dan terkawal seperti pisau-pisau yang lain untuk membuat kerja-kerja memotong dengan jari kelingking dimasukkan ke dalam lubang cincin atau digenggam pada sisi hulu gagang sahaja. Black links folding karambit boleh juga digenggam dengan jari telunjuk di dalam lubang cincin dengan mata bilah mengarah ke depan untuk mengait ataupun mencangkuk dan juga memotong secara taktikal. Aksi pada paksi bilah bergerak atas sangkar alas berbola yang lancar dan mata bilah diikat kuat dengan kekunci butang atau dikenali juga dengan kekunci pembenam. Dengan menekan butang, pelocok pada kekunci butang akan meluncur masuk dan menekan spring di bahagian dalam lalu melepaskan paksi bilah dan mata bilah ditebar keluar dan masuk dengan selamat. Pelocok pada kekunci butang memainkan peranan yang amat penting sebagai batang kekunci yang menahan paksi bilah sedalam 30%. se hulu gagang diperbuat daripada G10 yang berlekuk yang memberi traction atau cengkaman semasa membuat kerja kerja tanpa dihalangi oleh pengepit cocek dan juga selamat daripada tekanan butang kekunci mata bilah memusat ke tengah di antara pelapik hulu yang penuh dan juga meneguhkan struktur kekuatan bilah Black Lynx Folding Karambit datang bersama beg nylon yang kecil ya untuk menyimpan karambit di dalam. Ya, juga boleh dililitkan di tali pinggang secara menunggak atau berbaring. Karambit boleh sahaja diselipkan ke kiri dan ke kanan menggunakan pengapit kocik dengan mata bilah menunjang ke atas. Berbanding dengan Fox USA Folding Karambit model FX-599, panjang keseluruhan bilah 17.78 cm adalah satu pelaksanaan karambit lipat yang sempurna. Dengan Emerson Wave yang terkenal dengan kerahan yang maut dan mata bilah yang melengkung sepanjang 5.7 cm seperti kuku harimau. Kalau dibandingkan dengan cold steel pula, steel tiger kerambit dengan panjang keseluruhannya 24.8 cm mempunyai mata bilah yang melengkung sepanjang 12 cm berbentuk seperti bulan sabit yang mengikut rekabentuk tradisi kerambit Jawa Barat. Bagi saya, Black Lynx Folding Karambit bukanlah karambit dengan arti kata yang sebenar. Ia lebih condong kepada sejenis pisau usukan ataupun sports outdoor knife dengan faktor fidget menggunakan kekunci butang dan putaran karambit yang sangat menarik. Dari kata-kata Oscar Wilde, imitation is the best form of flattery yang bermaksud peniruan adalah suatu bentuk pujian. Kita dapat melihat di luar pasaran sana ada beberapa kerambit lipat yang hampir serupa seperti Blacklinks Folding Kerambit. Dan saya kira ada besar kemungkinan With Armor sebagai OEM boleh membuat produksi siri kerambit lipat dengan pelaksanaan yang solid dan sama dengan nama-nama yang berbeza dan reka bentuk bilah ataupun pelapik yang dirubah untuk pembekal pisau yang lain Walau bagaimanapun Pelaksanaan reka bentuk Blacklinks Folding Karambit Mempunyai potensi yang tinggi Sebagai EDC yang berbentuk karambit Dengan pemikinan yang padu Dan harga yang mesra pelanggan Dan yang paling penting sekali Ia telah membuka menda saya Untuk mengenali karambit Lebih dalam lagi Dengan itu, terima kasih kawan-kawan Kerana menonton dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang.